Pergi ke kebun binatang sangat menyenangkan. Melihat hewan-hewan dan belajar tentang mereka menjadi suatu perjalanan yang tak hanya menghibur, tetapi juga bermanfaat. Akan tetapi perlu diketahui saja ada peraturan yang harus diikuti para pengunjung, seperti menjaga jarak dengan kandang, khususnya yang menampung hewan agresif. Bukan tanpa alasan, peraturan itu berguna untuk menjaga keselamatan pengunjung serta hewan sendiri. Tetapi yang namanya manusia, selalu saja ada ulah untuk melanggar peraturan. Alhasil terjadilah tragedi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Demi mendapatkan gambar bagus dari dua harimau bengal, seorang pengunjung melanggar peraturan kebun binatang Asam State Zoo. Dia memanjat pagar dan memasukkan tangannya ke kandang harimau itu dengan harapan bisa mengambil gambar. Tiba-tiba saja dua ekor harimau menerkam dan mencabik-cabik tangannya, tepat di depan mata keluarga dan pengunjung kebun binatang. Ia dibawa ke rumah sakit tapi tak selamat karena kehilangan banyak darah. Harimau benggala adalah spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Ciri khas harimau benggala adalah bulunya yang berwarna oranye terang, dengan motif garis-garis hitam atau coklat tua, sedangkan bagian perutnya berwarna putih. Biasanya mereka bisa ditemukan di hutan lebat, rawa-rawa bakau, dan hutan rimba. Meskipun kisaran harimau benggala sekarang lebih kecil dari sebelumnya, harimau benggala adalah hewan nasional India dan bahkan tercantum, di Uang dan Prangko pada April 1972, dia diresmikan menjadi hewan nasional India. Untuk bisa menjadi hewan nasional, harus memenuhi beberapa kriteria yang bisa melambangkan budaya dan warisan negara tersebut secara simbolis. Ia harus bisa menjadi simbol dari sejarah negara serta harus asli berasal dari negara tersebut. Tapi kalau memang hidupnya perlu dilindungi berdasarkan data konservasi, maka ia bisa juga jadi kandidat hewan nasional demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hidup harimau Benggala dan masyarakat India sudah dimulai sejak abad ke-25 sebelum masehi. Ia disembah oleh masyarakat pra-arya sebagaimana hewan lainnya, seperti burung merak dan sapi. Selain itu, ia punya gigi taring terbesar dari sebuah keluarga kucing, panjangnya saja sekitar 10,16 cm, ditambah cakar yang sempurna untuk memanjat pohon. Harimau punya 16 gigi di rahang atas dan 14 gigi di rahang bawah. Meskipun jumlah giginya 30, mereka bukan tipe yang mengunyah makanannya. Seperti manusia, gigi harimau pun bisa tanggal atau ompong. Itulah kenapa ada yang mencari mangsa yang lebih mudah untuk dimakan. Dan biasanya di permukiman warga. Semakin tua usianya, gigi harimau akan makin kuning. Ia bahkan bisa mati akibat kondisi gigi yang buruk. Berdasarkan data di seluruh dunia, jumlah harimau benggala kurang dari 2.000 ekor yang tersebar di alam liar. Bahkan di sebagian besar Asia Tenggara, jumlah harimau benggala terus menurun dan mengalami krisis. Perburuan dan pertumbuhan populasi manusia adalah faktor utama yang mengancam kehidupan harimau benggala ini.